Hai hai hai. Halo guys, jumpa lagi di sini di channel kesayangan kita nih guys ya. Kita bermain lagi di main di Gobohan ya atau Starlex, eh, Sweet Bonanza Ori guys ya. Bok modal 60.000-an. Oke, okay. di sini langsung gaskan bettingan 1.500. kalau pertama itu kita pakai turbo spin ya. 20 putaran ya guys ya. Kita cek ombak dulu bet 1500 walaupun kita modal receh, kita harus optimis. Yakin ya guys ya. Mudah-mudahan bisa diapetin langsung namanya prismin atau pecahan di luar yang lumayan banyak ya hmm. <tuh> Oke okay, masih stabil sih satu kita 62.000 ribu jadi 55-7 ribu masih minusnya guys ya Oke okay, jadi ungunya pecah Nah cakep nih Siapa-siapa gini enak lumayan juga nih guys ya Kalau di luaran ya Oke okay, sembari nunggu lollipop 4 jatuh atau fisketek gratisnya nongol Nah yang udah join di sini Boleh dong di buat share like dan komennya ya. Nah, yang belum subscribe nyalakan juga eh subscribe dulu nyalakan juga notifikasi channel ini ya. Cakep, fishing pertama ya guys ya. <coughs> pertama pertamanya dulu. Autoskate pertama langsung dapat nih, cantik banget. Oke, kali dua pertama konek 300 perak. Oke, enggak apa-apa. Fishing pertama nih guys ya. Oke, nambah lagi fps di sini guys. Satu kali jadi ya, 15 putaran kita. Oke, dua. 2... Dapat lagi, bikin tambahan lagi, cuy. Langsung double ya. Berarti total putaran kita udah 20 nih ya. Tapi di sini hasilnya masih ribu coy. Masih konektivis-tipis ya. Oke, semangka pisang Perkalian nggak dapet dapat. Sayang banget, coy. Ayo dong, 10 kali, 10-nya miss mulu, cok, cok. ini berapa kali lagi sih, ya? 12.000 ribu Cok, masih belum paling konek ya. Aduh boboh buah lewat semua coy. Oke anggur, pisang, ala kali sembilan sih lumayan peningkatan ya. Sisanya mau putaran lagi. Hmm, kayaknya nggak bakalan lebih dari 50 nih guys kita dapat guys. Uh, fitur pertama nih. Ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Gas aja sudah. Ya. Hmm. Yang penting krispin pertamanya dapat keluar ya guys ya Walaupun cuma diganti 20000 20000 ya Kita dapat krispin pertama di putaran pertama Topola pertama 20 turbo spin Batch ya guys ya Double bednya hidup SS nya juga hidup guys ya Oke okay, lumayan Dapat pesan lagi di luar Cakep Bisa beberapa putaran lagi dari 20 turbo ya Oke okay, kelar habis di sini kita bakalan pindahin optionnya jadi quick naikkan bet jadi 1 tingkat jadi 3000 kita gaskan 30 quick spin. Nah, dari 20 turbo spin, naik bet dan langsung tambahin 30 uh, quick spin guys ya. Double bet tetakin dulu gitu, ya. Nah, mudah-mudahan nih b 3000 ini bisa dapetin scatter juga ya. Mudah-mudahan di bettingan 3000 dapetin lagi yang namanya low pop gratis tanpa buy spin kalau baik pun nggak cukup cok. Di sini kita balik modal ya, hampir balik modal. Oh, Oke, okay. apaan yang jadi? Uh -huh. Apa tuh? Oke, okay, connect lagi. Pisang. Anggur jadi. Pisangnya jadi. Oke, okay, dua lollipop, masih belum turun lagi. Dua lollipopnya lagi ya. Kalau kita hampir balik modal nih cok. Tapi dikasih konek lagi Naik lagi Gitu ya guys ya <tuh> Sabar sabar sabar Aman nih putaran kita coy Belum sampai turun saldo kita dimakannya naikinnya lagi Gitu ya guys ya <tuh> Doli pop Doli pop Empat oli pop dong Kayak tadi langsung dapet ya Tiga Allah gak mau pecah Satu lagi ya Sabun biru pasti deh ya Oke Sabar dulu coy Hmm Cacar dua Alah, enggak, pecah lagi. <tuh> bisa berapa putaran lagi nih ya? bisa berapa putaran lagi selalu Rp780.000 ya guys ya 5 putaran terakhir dari 30 feet ya kita lihat bakalan dikasih lagi nggak nih satu kali split spin di satu putaran atau di satu polan nih, ya uh hampir dapat 3 skater cok oke lah sini aku naikkan aja lah langsung aja lah bet 6.000 kita gaskan aja ya setel yakin kita gaskan 6000 kita kasih di sini 50 putaran quick spin ya. <tuh> 50 putaran quick spin, kita gaskan di sini. Waduh, 38000 8000, so, Please connect terus. Please please please. Oke, okay, nice. Lagi dong. Hmm, lumayan. Oke. Okay. <tuh> Itu dia guys ya. <tuh> Ini dia ya. Sisa 8000, eh sisa 8000 tadi ya up up up up langsung dapat skater ya mantap tapi tolong dikasih konek waduh waduh kan sepuluhnya gak keluar co eh hey, gak konek kok okay, ini baru konek anggur <coughs> masalah pergantian lumayan toki gak apa-apa 44.000 63.000 sisa 3 putaran terakhir coy waduh 2 putaran lagi nih oke okay, konek pisang kan 20 oke okay, anggur nice lagi oke okay, sabun bilinya banyak banget semangka kasih perkalian lagi, nah itu dia <tuh> sensa nih guys ya 72 ribu dikali berapa tuh 44, oh, nice banget sensasional ya cuy ya ini dia ini dia guys ya hmm, kena akhirnya ya jebol, dapat kita boboan yang mateng empat tonernya gak tanggung-tanggung guys 3 juta 200 ribu Padahal aku udah pasrah, coy so, ya. Putaran pertama kedua itu gak connect, sampai kelima gak connect. Udah mampirin lagi, coy ya. Nice, nice. Semoga-moga di sini ini dapat lagi. Putaran yang bagus atau pecahan yang bagus. Oke, okay. kali dua doang. Tiga juta dua ratus ribu ya. Bisa beberapa putaran lagi di sini. Mm -hmm. Kali sembilan connect, dua ribu lagi. Semua oke okay doang ya. Tiga koma tiga pas, last win bracket. Kamu biru, oke. Okay. Semoga oke okay. pisang Alah gak dapet tapi lumayan 3.300.000 Modal 62k ya guys ya Dengan step by step naikin Dengan polanya juga guys ya Oke pola 20 putaran turbo di awal 30 quick dan 50 quick Kata ya guys ya Double bet aktif terus Selamat mencoba ya guys ya Semoga kalian bisa di sini aku udah share, ya udah ngasih tahu polanya tuh gimana yang aku pakai sekarang ini dapatin profit, profit sampai tiga juta ini guys ya semoga kalian berhasil juga semoga cocok dengan polanya ya guys ya nah intinya main sabar guys intinya main sabar kalau nggak yakin jangan main bergerak jangan main bad, jangan main bergerak deh hampir beribad aku ngomongnya ya guys ya main <Gasas> santai santai aja ya Tipis-tipis dulu putarannya tipis-tipis lagi ya guys ya Disini kelar putaran ini kita cabut alias WD Karena udah tuanya udah ngeri ngeri banget ya guys ya 3.200.000 cuy 60.000 Dan seperti biasa terlepas dari itu semua Disini setelah aku ingatkan bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata ya guys ya Cuma sekedar hiburan semata Tidak untuk ditiru Tidak untuk dicontoh Dan tidak untuk dijadikan mata pencarian Nah Satu hal lagi Kalau ingin Bermain gunakanlah dana kenakalan intinya dana pokok atau kebutuhan dapur kebutuhan yang lain yang penting penting jangan sampai dipakai. gunain ya, duit itu ya gunain dana kenakalan oke okay lah atau ngorbanin uang rokok masalah. Ah. ya guys ya yang penting itu ya jangan sampai menggunakan dana kepulang pribadi guys ya. Oke, putaran lagi di sini tujuh putaran lagi guys ya. oke okay, makasih banyak jangan lupa dibantu saya, -saya sama komennya ya guys ya. Jangan lupa subscribe Nyalakan juga notifikasi loncengnya Kita bakalan jumpa lagi di next konten Oke disini kita akhirin dulu ya Salam sensasional Dan bye bye Thank you guys ya